Ismihi Allāhumu Ar-Rahīm Suratul Utawi Rangno surat Isra tun utawi surat isro Niku itu periode makiyah artinya ini periode-periode zaman nabi tasih tentang makkah illa wa ingka duliaftinu naka kecuali ayat wa ingka duliaftinu naka al-ayat tersaman ini itu sampai 8 ayat ini periode-periode boleh monggong Boleh <susuk> monggo. Bismillahirrahmanirrahim. <kuh> Suratul Isra, Maqiyatun illa wa in ka tulaftinunakal ayat. Utawi kikun rangno surat Isra. Maqiyatun utawi surat Isra niku bongso periode Maqiyah. Artinya periode-periode zaman Nabi tasih teng Mekah. Illa wa in kecuali ayat Wa ingkadul yaftinunaka al ayat thaman Ini aku sampai 8 ayat Illa wa ingkadul yaftinunaka al ayat thaman Mi'atun wa ashru ayatin Aw ihda ashrata ayatan Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi ashrabi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil atasoh Allazi fa raqna hawlahu linuriyaka min ayatina innahu huwas samiyul basir Subhanallah qalawan maha suci zat Ayatan iki sekelawan nyucekno zat Asra ingkang mlakono dalu sapa memperjalankan di malam hari harinu asro isro asron asro yang akan abdi ing kawulani allah Rupane abdun muhammad dan rupanya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dilakoknya laylan yang dalam waktu benih malam maksudnya nusibah dan nasabnya pada bawah laylan ala zurfi yang mengatasi dorfi Wal isra, utawi maknani isro. Iku seirul laili Iku melaku ing dalam waktubmu. Wafa idatu zikrihi. Utawi faidah nyebut bi abdi. Iku al isyro tu isyro. Utawi wafa idatu zikrihi. Utawi faidah nyebut kata leilan. Wafa idatu zikrihi. Utawi faidah nyebut kata leilan. Lapat leilan. Iku al isyro tu isyara bitan kirihi kelawan di naki rohnone lapad laylan isyaroh ila takli limud maring nyidikno masane isrok nabi isrok minal masjidil haram sangking masjid sing terhormat ayo makata itu masjid mekah masjid haram masjid yang terhormat ilal masjidil aqsa itu maring masjid yang aduh Beytil Maktis, itu Beytil Muqtdas sampai Beytil Maktis, itu Beytil Muqtdas itu masjid Beytil Muqtdas atau Beytil Maktis Diarani Al-Aqsa libuk dihi krono adoy Beytil Muqtdas minhu sangking Al-Masjidil Haram yang itu antarani Mekah ngantos Palestina di rupani Masjid Barokna kangekai berkah sebuah yang Allah Hai, okay. Allah, hai, Allah, seputar Allah, hai, kanan-kiri ini masjid Allah, hai, berkah hai, kelaman hai, Allah, hai, pira bebuahan wal hai, pira hai, Allah, hai, Allah, hai, Allah, hai, Allah, hai, Allah, hai, Allah, hai, Allah, ayatina Allah, hai, Allah, Allah, hai, Allah, Muhammad min ayatina saking pira-pira ayat kebesaran yang allah Allah kita Allah yang sungguh Allah ajak ibi kudrodina itu saja pira-pira keajak ibane kekuasaan inna usak temani Allah wa ya Allah ibu asami iku itu sing midangat al-basyiru itu sing nampu mirsani ayil al-alimu al itu yang peresobi aku alin nabi kelawan pira-pira dawe nabi SAW Wa'af alihi lan piro-piro Perilakuni Utawi ikhwali ganjing Nabi Fa'an amamu koparing Nikmat sopuk Allah Alihi ngatasi Nabi Bil isro iklan isro Isro al-mustamili ingkang meku Mencakup Utawa ingkang mengandung Alat ing Ngatasi kumpulnya ganjing Nabi Kumpul bil ambiha iklan piro-piro Nabi Wauru jihilan munggai kanjeng nabi ilas sama imaring langit Waru yati aja ibil malakutilan nabi mersani ke ajaibane piro-piro alam malakut Wa munajati hilan nabi mersani utawi ngalami munajat teng Munajati kanjeng nabi maksudnya Bebisi antai dialek Lahu maring Allah Ta'ala Lahu maring Allah Ta'ala fa innahu mongkaw sahtemri nabi sallallahu alaihi wasallam iku kuala dawa sapa nabi dawe oti tubil buragi wahu wadah batun ab yadufaqal khimar waduhun albihal terus darinya haji kalau gak ada penjaluan nanti nopo? bulan depan ya pokoknya buat sampean sakit moda kitab boboten, pokoknya usahakan bawa fotokopiannya. Paling saya ngaji rata-rata itu dua halaman, gitu. dua halaman berarti satu lemper. Gitu. Terus nanti panitia mungkin menyediakan apa? Kopian itu, gitu. sehingga nanti mungkin catatan-catatannya jenengan itu bisa dikenang oleh apa? Duriya jenengan. Bon kula terang akan gitu. nih. Gitu. Subhanallah di asrofi abdi Kulau terangnya saking mulai Asbah bin usil, ya. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa Asal mula Isra itu sebagai hiburan ya. Hiburan dari Tuhan Ya Allah nyukani pelipur larang niku saat Nabi ngalami dua kesusahan ya. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi Karena beliau itu sudah minoritas Ya pun minoritas, kaum minoritas, kecil miskin, terus pendukungnya tidak ada satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh Sinten Pamanipun, ini Sinten Abu Abu Talib dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya ini saya tidak apa, tapi nyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral Seng berjuang ternyata wafat. Hadijah, futuh oleh wafat. Terus dikenal tahun itu, tahun amul husni, tahun kesu, kesusahan. Sudah gitu, Niki seng termasuk ilmiah, ilmiah. Sudah gitu, secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungok nontonan, nggak? Niki ngaji, Terguncang itu karena secara mitos, nggak? Kiyaki yang Arab, niku pun kadung kedikte. Embe keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau ya kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak -orang terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Baninabah Israel. Orang mungkin Nabi kok orang turunannya Wong Yahudi atau Wong Nasrani, Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi Mereka bilang Antaku luin nama unzilal kitabu ala ta'ifataini nako mengkoblina Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh Soalnya turunan-turunan Yahudi Sebab itu banyak cerita di Quran Cerita konsultasi netiang kafir Mekah Gitu, pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan, orang mungkin nabi kok, konggunemu, konggunemu umiin, pintu-pintu untuk nopo. Wah, bodoh-bodoh jadi nabi rakito, orang Muhammad, Muhammad. Ini kalau cerita sejarah, sehingga saat nabi ngaku nabi, niku kayak sudah jadi mitos, nabi itu udah boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena nabi Ibrahim orang Palestina, nabi Isa orang Palestina. Yahya ayahnya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya tuh tidak jauh-jauh dari komunitas Beitil Aqsa Gini, kok masjid Beitil Makkas dari Beitil Mukottes Lalu itu orang-orang kafir pinter, saking kepengen yuduk tuh Nabi Muhammad tuh sampai mat. Nabi muslimin Palestina, ya mesti roh cerita-ceritanya Nabi muslimin Palestina. Ya aku apa taurah Palestina? kau aku udah terdepan, nak aku panjat roh ke pintu, pintu masjid nih Palestina betul atau jumlah biro, terus masih pending dua. Jadi bawa nabi ngeklaim diri sebagai nabi yang bisa membaca malaku, tasamawati, baca alam-alam gaib. Niku di tes, nak isotonan, sakit, aku tak kok jumlahi pintu betul magdis, biro. Niki peringatan gangge santri-santri, bahwa semua nabi itu di luar di tes fisik artinya zaman Nabi sholat di masjid di kaki teledong unto terus disiksa siksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga ngalami ujian-ujian intelektual ya kayak cerita-cerita di hati shokai, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya mat, saya punya lima pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau tidak ya tidak Nabi termasuk takut aneh apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Ustakok aneh, aneh aneh Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? takut aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode mati. Madinah Nah sebab itu, Nabi itu secara intelektual, itu diasah Tuhan lewat proses esrok. Dimana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu masjid Aksos sekian perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini, sampai di hati-hati Soheh, Nabi bisa menjelaskan detail, Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal, yaitu detail sekali Nabi, sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Mesra adalah peristiwa dimana Nabi berjumpa para Sinten. Nabi itu asal-usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Faham gue, benar Asal-usulnya Tapi kemudian asal-usul itu itu Sebetulnya hanya sementara Hanya permainan politik Saman benar sejarah Permainan politik, manipulasi politik Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel Israel itu menunjuk sebuah negara lagi, Sampai anapun salah paham Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk awal di ya Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah dikeberi kemerdekaan Inggris paham, okay? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk awal di ya Poin so, ini diantara anak anak-nabi aku ya maunya jenih Yahuda, Yahuda di turunan-turunan Yahuda. Niku darah bani Israel. Ternyata setelah dirunut, Nabi Muhammad ini ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten Ibrahim. Jadi, Nabi Ibrahim niku gak ada putra kali. Sing ada turunan, gini adalah hak kalian Ismail Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah ini yang disebut quran Inni askantumindurriyati Biwa din ghiri di syar'in inda beytikal Muharram terus sangking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan ya, yeah, mulai berjanji janji disebut wa bin nasabiyah secara teori ilmu nasab sayid adnan jelas-jelas roid tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu karena orang Yahudi, orang kafir, Mekah kepentingan menggagalkan kenabihannya Muhammad sehingga dilecehnya Muhammad bin Abi Qabsah oh Muhammad yang cili di rumah itu wedes kan ini. Kan kan kan kan kan kan. jadi gue tidak senang kan ini tidak kromakum, ini dhawih kum. kakum Karlan, cek Karmin, pokoknya taqwa, ya kiai. ini enak lagi gedeng kiai kan wana ekarlan naya kagian ting tinggal di sini jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terhormat mereka mereka adalah orang-orang bangsawan di seputarku kuras nabi itu kastane kuras jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tidak getok terhormat Wong kafir pintar nang istilah norah Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abi kapsah cilik nabi tahu dirumat cara gini ekarlan yang penjeru desa melainnya nabi tawangan wedos bego tahu deh bapak angkat seng tukang apa? wedos lalu Mekah pinter dididih orang Yahudi kena istilahnya jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdullah Muhammad lebih wujud kekerenan terlalu nabo keren jadi Muhammad bin Ibnu Abi kafsa jadi wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar kena singgedek uang komuso kan terus repot ya terus nyebut so asli ini asal kena seneng bupati ya jadi bupati Orang nomor satu di Bojonegoro, aku bertemu Gue Na Salu Suleyo. Eh, semua itu nomor sunatu, wah, mulai Rian sampai kiamat. Ya? Sunat awai lihat ikut kelas, nopo? Mengkopi. Valentine jadi lipat lain nopo? Tertilak. Iya, akan begitu. Nah, sehingga peristiwa esro itu satu peristiwa rohani. Ya? Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat. Juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama punya karakter yang sama jika nabi dalam proses ikrah, apa, mis, Isra apa itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim Nabi Musa nabi-nabi yang lain dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi okay. ya? ini penting ya penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan sing ya, disebut tengenetori jeenge asanat as al- sanat yang mutabar sanat sing mutabar utawi tengene pondok-pondok kitab disebut sanat sengmut tasil ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng kalau melenceng itu ngeri karena setiap orang ya, mesti gada subjektivitas sendiri punya versinya sendiri sehingga semua nabi harus model istilah eh, politik punya platform yang sama punya karakter yang sama punya model yang apa sama nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Ya, satu Quran 30 juz. Andaikan sampai nafal Quran. Sampai nurut sejarahnya sejarah, Oke, coba. Kita ini kan kadung dibentuk. Akhirnya kita ini ya, alhamdulillah, sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal-usulnya kita tahu, lewat kitab, yang namanya Al-Quran. -Qur, Al Supaya para Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musyhtikal 5 benah ya deh, bener benar selaras dengan ajaran sebelumnya mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariah yang menyangkut, tobiah apa? basariah kalau contohnya, ngeten, misalnya begini Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak islam bahkan ada cerita seperti so dari Nabi Ibrahim, itu ekonatul yang terus di dalam patung ya Raman Fatih, Raman Dioroti itu juga karena ada yang ada yang ada karena ada yang ada populer disejarahkan begitu sehingga Nabi Muhammad tahu oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya Tok, dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga aku tahu sama ya. terima Pak Aman Pak Lik, Pak Dea, Abu Jahal jinten. Nabi Ibrahim malah Bapa. Bapak? Bapak ya gitu setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Noh, Nabi Lut seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkia pengkhianat mereka jadi kiai di bojo judas itu tidak masalah Umum mulai di kiai di bojo judas biasa ya itu tadi nabi Allah, nabi Allah itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo itu apa? kebenaran kita kan paling dicoba bojo judes ini kan ringan banget paling banter mencana biru yang gelas itu itu murah banget gitu terus Nabi Musa juga kayak gitu diceritakan Nabi Musa beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental ya besar ya sekali saking temperamentalnya ketika tokoran, tukaran ya jatuh terus ada nak nokia temperamental kadang jatuh sanjono sanatirian Nabi Musa ustad nak, nak tukaran raja tak nopo jatuh fawakazahum Musa fakodo artinya ya besar ya sekali cerita ABG ini aku beritahu saat dia beliau melarikan diri lalu ketemu cewek loro ya orang barang sebarang Nabi musa waduh mari maksiat ya terus kan waduh yang dia lakukan ini ngarepku nah, karena angin aku roh, si kelem mari nafsu aku Nabi kalau nafsu barangnya rapantes kalau dia lakukan gurih ya bahasa riah sekali itu sampai detail terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Su, Su, Su. sehingga menjadi tradisi bahwa semua Nabi akan mengalami problem dengan kaumnya kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda yaitu komunitas Nasuhab itu di luar pemerintahan fair, fair. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo Nabi semua aliran dana, aliran ekonomi akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik di Jibali Mek Mekah tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas ahlu Mekah maka itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Sueb yang terpisah total dari komunitas ver veron. ini penting kalau ulang kemerdekaan sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah, karakternya sama sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu paham ya? kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketoro palsu nih lah seng repot sih orang ketoro mergo jenenge Ahmad Ahmad Muhammad tak mirip malah nene aku jeneng, supaya orang aku Nabi jenenge Nokartolo mergo nake Ahmad bin Gula merak jenenge Ahmad ono terkenalin Nabi nara jenenge Muhammad utawa napa Ahmad malah nake Ahmad bin Gula pas ngaku Nabi pengaruhnya gede mergo mirip malah niku lagi nyi tak kau ini mbak siswa Jogja gus coron jeneng jeneng jawab bahasa Arab apa itu Nak, treni akan nabi palsu, ape Jawa, <laughs> nabi, nabi, ya, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, akan masuk anak-anak si nabi, Ahmad, tak mirip -mirip? nabi, oh, Ahmad Mirza, aku, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, anak nabi, nabi, nabi, mirip-mirip? nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, makanya saya kisah jeneng Jawa, saya syukur <laughs> akan terbebas dari mengaku apa Nabi, nabi. lo syukur kan gak akan salah di barokai sampai jeneng Jawa orang-orang ngaku apa Nabi selamat itu <laughs> syukur paham ya Ndak apa-apa, itu harus dinikmati itu tadi karena Nabi itu punya karakter yang sama punya tradisi yang sama yang mirip-mirip itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian nabi di luar nabi Muhammad. Muhammad karena biar karakter nabi Muhammad terbentuk ye, terbentuk dengan karakter nabi sebelumnya tidak melain, kemudian itu ditiru oleh ulama kita kita punya guru, guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama nak mulang kudu istiqomah santri lorola kudu diw ulang nak istati kiai, ojom mapat ijo, arah roh boleh dilatih, tapi dari kaya saya mau orang saya paling gede rasa kete. kurang Saya satu, Abang mau hati, nak roh duit, cuma tepati Mereka hijau, meski kena akal-akalan itu hujan repot. Tuh, biar di santri disantri, nak pernah dipuji, cuma roh tangan. tangan, sekolah satu, murah sikil. <tikcessor> eh katanya, oh, kena anak John, anak John kena rusa. Atua tuning, bucu ning, bucu ning, bucu ning, laro, pare, bucu ning, mau apa? Kue cari rapi, pak, nih, jodoh. Bucu ning, cari laro, empat enam, dong. Sempurna teluh. Hei, ketemu, ketemu, cangkem, melek, rusak, kah. fitnah enam, <laughs> udah, tak laro, sempurna, dong, loh. Hei, kalo. Saya lagi, ini mau nonton. Enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi satu sen pun uang rak, ya, mau ngedan tapi ya korupsi ya, sah, sah sen, <hesitation> uang rak tapi ya korupsi kenapa, sah sen, <hesitation> miliaran korupsi kenapa, sah sen, ya, mesti ya, ayo, ayo, jadi zaman akhir ini, kalau zaman diisi, kayak abu nafas ke jadi apa-apa nih, um, um, karu-karuan, Ya. Wah, itu permainan kata begitu. Ini klo penting, kalau terangkan. Ya. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran, ya. itu kita akan tahu betul betapa parahnya ya, atau akibat negatifnya dari...